aku mau kasih tahu salah satu klaster di sini itu gerbang rumahnya tuh gede banget padahal rumahnya itu hanya 800 juta Kalian bisa lihat ke belakang itu gerbangnya udah kayak rumah yang harganya udah 2 miliar sekarang aku udah ada di depan underpass di Millennium city ini tuh buat jalan para penghuni yang tinggal di Millennium city ini jadi semuanya uh, Aksesnya tuh ke bawah tanah, jadi nggak ada lagi uh, pejalan kaki yang nyebrang-nyebrang pakai zebra cross kayak gitu. Keren kan? Ini tuh cuma ada di Millenium City, guys. Rasanya kayak ada di Singapura. Keren. Megah. Uh, keren mah. Ada CBD-nya juga. Mantap. Hai sobat, rumah dua Aku sekarang lagi ada di Paris, Wih, keren ya? Paris yang ada di Kota Tangerang. Nah, aku ada di Mega Proyek Millennium City, tepatnya di Kota Parung. Nah, di sini itu proyeknya seluas tiga ratus. 300 hektar gitulah dan aku mau kasih tahu ke kalian kalau di sini itu pintu masuknya itu megah banget ya itu tingginya itu sekitar 25 meter keren kan guys kayak lagi di kota Paris konsepnya kan Yuk kita lihat ke dalam ada apa aja katanya terkenal di sini ada underpass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 Mega yang ada di Tangerang yaitu Millennium City Nah, luasnya itu sekitar 1.300an hektare gitu Pokoknya gede banget Nah, nanti uh, akan jadi satu-satunya uh, proyek yang ada tiga jalur Jalur buat pejalan kaki Satunya lagi jalur untuk pesepeda Dan satunya lagi itu untuk penghijauan Nah, baru setelah disampingnya ada uh, ruas jalan buat para penghuni gitu Keren sih pokoknya ini uh, proyek yang keren luas megah uh, keren mah. ada cbd-nya juga aku mau kasih tahu salah satu uh, Cluster di sini itu gerbang rumahnya tuh gede banget padahal rumahnya itu hanya 800 juta kalau bisa lihat ke belakang itu gerbangnya udah kayak rumah yang harganya udah 2 miliar keren kan tinggal di sini mau aku mau tanya deh kira-kira uh, harga rumah di sini itu berapa dengan gerbang yang luar biasa megah Aduh udah gak kebayang sih, lu percaya gak? Ini ya harga pertama aku mau beli gak jadi 600, oh. sekarang gue nyesel, kenapa? kenapa? Karena harganya udah di 800 Oh sebenernya lebih tapi murah udah ya? Iya, tapi udah dapat yang seperti ini coba di Coba bisa survei di mana mana gue gak dapet Gak, yang gak dapet ya kayak iya. gini, cuma adanya di Millennium City Jadi buat Sobat Rumah 21 harus visit ke Millennium City with Betul you. I can be sad with you Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you With you. Aku mau wawancara salah satu hey, security. Oh, se Kepala sekuriti di sini ya yeah, Pak. Siapa, Pak Pak Ace Purnama Wih ganteng banget Pak Siap <laughs> Nih Pak okay. uh, Klaster ini uh, kelebihannya apa aja? Untuk klaster ini kita dijaga sama security 24 jam ya, hmm. non-stop. Uh, keren ya Pak? Iya, sangat keren dan juga menunjang untuk keamanan dan kenyamanan penghuni. Oh. Selain pengamanan kita juga meningkatkan pelayanan agar penghuni terasa aman, nyaman, dan juga happy tinggal di Millennium City. Dan yang lebih utamanya, uh, tidak sembarang orang bisa masuk ke klaster uh. tanpa mempunyai akses card. Uh, jadi uh, setiap penghuni di sini wajib punya akses. Wajib punya akses card. Okay. Jadi kalau tidak tidak punya ini, pasti akan dipertanyakan security dengan detail dan didata dengan baik. Keren loh ya, rumah 800 juta padahal ya Pak ya, tapi keamanannya semuanya terjamin yang ada di sini kan? Baik Pak. Oke, pengamanan di sini tuh keren banget. Jadi buat Sobat Rumah 21, jangan, uh, jangan ditanya lagi ya buat kualitas keamanan di sini ya Pak ya? Siap, siap. Sobat Rumah 21, sekarang aku ada di area playground di cluster Brighton. Nah uh, hunian di sini itu dikonsep dengan klasik modern ya, keren banget yang pastinya. Dan aku mau kasih bocoran kalau untuk Sobat Rumah 21 yang mau punya hunian di sini cukup dengan 15 juta, kalian udah dapat uh, rumahnya, uh, udah dapat free karopinya dan uh, water heater dan lain-lain. Eh, masih banyak, pokoknya cuma 15 juta aja loh, kalian udah bisa tinggal di uh, Millennium City ini. Keren, kan? Minam City adalah kota yang dibangun, kota mandiri dengan uh, luas 1.388 hektare. Uh -uh. Disebut juga Smart and Eco Friendly City. Uh, keren. Smart and Eco, ya. Karena apa? Dari 1.388 hektare itu, kita membuat area hijaunya lebih daripada 45%. Wih, jadi lebih luas, ya? Hijau, rindang, ya. Tapi bayangin, dalam waktu dua tahun lebih ini, dua tahun setengah aja sudah seperti ini, lihat. Bisa tolong kamera, ya, 3, ya, 2 tahun ya. setengah, sudah jadi seperti ini. Oke. Okay. Nah, selling point-nya, mana satu-satunya kota di Indonesia yang dibuat saat ini ya, yeah. yang mempunyai jalur pejalan kaki sendiri. Oh. Tadi okay. kita lihat kan, yeah. jalur sepeda sendiri. Cuma satu-satunya di Millenium City ya, Pak? Yeah, ya. di City. Saat ini ya, ya sekarang pun kalau kita lihat kota-kota sekitarnya kan mereka mereka nggak nggak membuat seperti itu. Ya, Masing-masing punya kelebihan. Tapi University membuat jalur sepeda sendiri, jalur pejalan kaki, kaki sendiri, sendiri juga ya. Dan ada landscape hijau. Wih, keren. Boulevardnya tadi ada ruko kanan kiri komersial. Itu tidak ada penyeberangan jalan. saya berakros. Oh. Jadi kalau mau nyebrang, mesti melalui under, under, under park. Jadi aman bagi yang mau bawa apa buat uh, baby stroller yang buat baby ya, orang bekas. tua. Iya benar. Itu. Jadi aman ya karena punya punya uh, underpass. Fasilitasnya juga Dan luar oke. biasa kan? nih rumahnya nih. Rumahnya pun serinya tinggi. Lantai 1 bisa 3,2 3,2 meter tinggi lantai satu. Luasnya ya. Tingginya plafon. Lantai eh. ke plafon. Tinggi. Jadi rumah lebar 6 tapi megah grand. Coba lihat rumahnya tuh. Megah grand kan rumahnya kan? Lebar 6 kali 10 kali 12, tapi lantai pertama lantai bawahnya 3,2 lantai atasnya 2,8. Tinggi Luar biasa juga saniternya pakai Toto. Oh, semua ya. Jadi bermutu, materialnya pakai bermutu ya, berkualitas ya. Jalannya pun lebar, lihat, jalan di dalam perumahan. Biasanya saya pernah lihat ada beberapa perumahan di mana di dalam kluster, rumah lebar 9, lebar 10, lebar ya, puluh, 20 9 18 untuk harganya di kluster Kita waktu ini. Sekarang launching ini harganya cuma ratus. Oh, sekarang udah. Sekarang udah yang Enam ratusnya sudah delapan ratus lebih, oh, delapan ratus. Oh, ya, lima ya, belas dari tempat ini, ya, dua puluh dari tempat ini. Harganya sudah 2 m. Oh, 15, berarti 15. Sobat Rumah Dosator harus cepat-cepat beli di sini, harus apa ya Pak? Dan kan kalau sampai dengan September kan ada promo B, promo PPN pemerintah lima ah. puluh PPN ditanggung oleh pemerintah. Wow banyak Bukan ya bareng, promonya bro. di sini jangan Bukan lupa bareng, beli cuman. hunian di Millennium City ya. ya. Okay, pak Ari baik, aku pak mau diri. nanya nih boleh, program boleh. di uh, Millennium City ini klostrernya apa aja? Programnya hmm. kalau program cara bayar kita ada dua untuk yang sudah ready stock ya, ya. ada tunai dan KPR saja Betul. seperti itu. Nah kalau untuk promo kPR-nya ya. ya kita yang tadi Pak Lukas sampaikan. Kita cukup booking aja nih 15 juta ya, sudah free DP, free PPN pemerintah 50%. Ada ya. diskon harganya juga ya, 20 juta ya. Free-nya ada nih kanopi, water heater merek Modena ya, yang udah pasti bagus ya dan downlight-nya. Oh. Gitu. Nah itu program yang menurut saya udah luar biasa untuk di sini. Banyak ya programnya di sini ya. Makasih deh buat ya, Pak Ari terima kasih. Uh, semoga nanti banyak uh, sobat-sobat Rumah 21 yang mau melihat ya. huniang uh, di sini ya, ya, harus apa dong, ya? Yang, ya. Nanti langsung dihandle sama Boleh, Pak Ari ya. Dibantu sama saya dengan Aris. Seperti itu. Keren. Oke. Okay. Untuk Sobat Rumah 21, jangan lupa like, comment dan subscribe YouTube channel Rumah 21, tempatnya sejuta informasi tentang properti. Salam properti!